kita punuti, yuk. bayi itu ingin bermain lempar cincin denganmu. Kita ambilkan mainannya nih, bukan yang ini. Cobalah yang lain. Bermain, ayo kita bermain petak umpet dengan bayi. Di mana bayi bersembunyi? lagi dengannya pastikan untuk menyimpan kembali mainan setelah bermain Saat batang trisi penuh dengan hati Adik kecil Sweetie akan mempunyai penutup kepala baru Penutup kepala akan dimasukkan ke dalam kotak Ketuk kotak untuk mencobanya Pakaikan pakaian baru yang terlihat manis untuknya Oh, inilah pribunnya Oh, inilah pribunnya. Sekarang bayi ingin bermain di luar Ayo siapkan semua barang yang dibutuhkan Kuki bayi Boneka Kita tidak memerlukan ini Dot Mainan Buka kerai Kulit bayi sangat sensitif Pastikan untuk mengoleskan tabir surya saat keluar rumah sudah siap, ayo kita pergi bersenang-senang di luar. ayo kita gendong bayi keluar terlebih dulu. dot. boneka mainan, cookie bayi. Terima kasih telah mengurus bayi kecil Sweetie. Wajahnya kotor sekali, ayo kita lap terlebih dulu Bersihkan giginya pelan-pelan dengan kain kasa. Atur suhu air terlebih dulu Jaring pengaman bak mandi bayi dapat digunakan untuk melindungi bayi untuk mandi yang aman. Pakaikan topi anti air. Bantu dia mencuci rambut terlebih dulu. Basuh tangan-tangan kecilnya Lalu lap kaki kecilnya Lap dia hingga kering dengan cepat setelah mandi, agar dia tidak masuk angin. Kancingkan bajunya. Ini lapar, ayo buat beberapa makanan untuk dia. Mari kita sterilkan botol susu terlebih dulu. Kocok bubuk susu dengan benar cela mak. menyukaimu. Ketuk pada domba dengan warna yang sama dan tidurkan bayi cari nyamuk untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang mengganggu. Selamat malam, bayiku yang manis!